Selanjutnya, kita akan mengambil kartu-kartu pekerjaan seorang Aris di bulan November tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aris di bulan November tahun 2020. Jika kartu per kategorinya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Aris di bulan November tahun 2020. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan.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 Untuk kesehatan seorang Aris di bulan November adalah four option ataupun Ampak Pedang Secara umum four option itu diartikan menemukan kekuatan di dalam diri sendiri, menemukan suatu refleksi diri dan membuat suatu refleksi di dalam kategori kehidupan dan kesehatan. Dan di sini digambarkan kepada kesehatan seorang Aris di bulan November tahun 2020, kesehatan seorang Aris tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di sini seorang Aris hanya membutuhkan suatu refleksi diri, ketenangan diri dan suatu hiburan untuk membuat seorang aris ataupun merepres kembali pikiran dan apa yang dialami oleh seorang aris di bulan November tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang aris membutuhkan seseorang yang dapat menghibur yang dapat memberikan perhatian kepada seorang Aris di bulan November tahun 2020 dimana di Dimana sini dikategorikan juga Seseorang tersebut bisa membuat seorang Aris mengkontrol Dan mendapatkan kembali kesehatannya di bulan November tahun 2020 Terutama di dalam kategori pikiran Dan apa yang dialami oleh seorang Aris di bulan November tahun 2020 Dan untuk support energinya adalah phase of pentakam Secara umum page of itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Aris di bulan November tahun 2020 kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa apa. Namun seorang Aris hanya lelah dan membutuhkan istirahat, refleksi diri dan membutuhkan suatu hiburan untuk merefresh kembali pikiran dan kesehatannya. Dan di sini seorang anak merupakan sosok seseorang yang dapat menghibur seorang Aris di bulan November. Dan merupakan sosok yang dapat membantu seorang Aris merefresh dan mendapatkan kembali kebugaran di dalam stamina ataupun kebugaran di dalam pikiran. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Justice. Secara umum, Justice itu diartikan keadilan sebab akibat apa yang ia lakukan itu yang ia dapatkan. Dan jika kartu di Justice kita gabungkan dengan kesehatan seorang Aris di bulan November menggambarkan Kesehatan seorang aris tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun membutuhkan refresh ataupun refleksi diri, di mana di sini seorang anak merupakan sosok seorang penghibur yang menjadi ataupun mengakibatkan seorang aris stres dan buka kembali untuk bekerja dan menghadapi kehidupan sehari-hari di bulan November tahun 2020, dan untuk kartu keuangan seorang aris di bulan November adalah. Six of Pentacles ataupun enam koin. Secara umum Six of Pentacles itu diartikan kondisi berkecukupan keuangan yang meningkat Keuangan yang menaiki drastis dan keuangan yang stabil Dan berhasil meningkatkan keuangan di bulan November tahun 2020 Dan untuk keuangan seorang Aris di bulan November tahun 2020 Keuangannya di dalam kondisi berkecukupan dan bisa berbagi untuk kepada orang lain Di sini juga dikategorikan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang dermawan yang suka membagikan Materi ataupun membantu orang lain di dalam kategori keuangan, yang dimana di sini seorang aris membantu kepada orang yang membutuhkan dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan meminta bantuan kepada seorang aris, yang dimana di sini seorang aris akan mendapatkan aura yang positif yang akan menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan November tahun 2020. Dan di sini seorang Aris akan mendapatkan respon yang positif dari orang-orang yang ia bantu. Dan orang-orang tersebut akan memberikan doa kepada seorang Aris agar dilancarkan rezekinya di bulan November tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini bisa dikategorikan seorang pasangan. Jadi di sini menggambarkan seorang aris keuangannya akan meningkat di bulan November tahun 2020, dimana seorang aris bisa berbagi dan membantu orang lain dalam kategori materi dan keuangan, sehingga di sini orang tersebut memberikan doa, dan seorang pasangan akan selalu mendukung tindakan aris di dalam kategori membantu orang lain di bulan November tahun 2020, yang mengakibatkan keuangannya akan selalu meningkat di bulan November tahun 2020, dan jika kita gabungkan kartu di justice dengan keuangan seorang Aris di disini menggambarkan keuangan seorang Aris akan selalu meningkat di bulan November tahun 2020 dikarenakan ia suka membantu orang lain dan ini efek dari seorang Aris suka memberikan bantuan kepada orang lain serta di mana seorang pasangan akan selalu mendoakan dan memberikan support yang positif dan aura yang positif kepada seorang Aris di mana keuangannya akan terus berkembang dan mengalami peningkatan di bulan November tahun 2020 dan untuk kartu kerja pekerjaan jongiris di bulan November adalah four of one ataupun empat tempat. Secara umum 4 of one itu diartikan tentang tujuan dan arah langkah yang ia tentukan dan di sini bisa dikategorikan mendapatkan pekerjaan yang banyak, mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih dari satu di waktu bersamaan dan mendapatkan solusi atas masalah pekerjaan dan karir yang ia alami saat ini di bulan November tahun 2020 dan untuk karir pekerjaan seorang Aris di bulan November di sini menggambarkan pekerjaannya mengalami peningkatan karirnya mengalami peningkatan yang dimana dapat menunjang kehidupan keuangannya akan meningkat di bulan November tahun 2020 dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Aris mendapatkan dukungan dari pasangan dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Aris akan berbagi pekerjaan kepada orang lain yang dimana di sini seorang harus merupakan suatu pemilik usaha dan memperkerjakan orang lain di dalam hal pekerjaan. Dan dalam kategori ini adalah membantu sesama dan membantu orang lain di dalam kehidupan dan membantu orang lain di dalam kategori materi. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan dalam kategori ini juga bisa dikategorikan seorang pasangan Aris sendiri dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Aris di bulan November tahun 2020 itu mengalami peningkatan yang di mana seorang Aris suka membantu orang lain dan mendapatkan aura yang positif dari orang lain dan bahkan di sini seorang Aris merupakan sosok seorang pemilik usaha ataupun owner di dalam suatu usaha yang di mana seorang pasangan selalu mendukung Aris di dalam kategori kategorikan dan pekerjaan dan memberikan support yang positif. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang aris di sini menggambarkan efek yang ditimbulkan dari seorang aris yang suka berbagi kepada orang lain dan suka memperkerjakan orang-orang di sekitar adalah seorang aris mendapatkan kehidupan yang lebih bagus mendapatkan karir serta keuangan yang lebih bagus di mana seorang pasangan akan terus mendukung perjuangan aris di dalam kategori karir dan pekerjaan dan mendukung seorang aris untuk membantu orang lain dan untuk kartu hubungan asmara seorang aris adalah. Two of Cup ataupun dua piala. Secara umum Two of Cup itu diartikan bertemu pasangan dan memiliki komitmen memiliki komitmen kehidupan berjalan bersama dan menentukan kehidupan bersama seorang pasangan di bulan November tahun 2020 kepada seseorang aris yang sudah berpasangan. Namun jika belum berpasangan di sini akan mencari seseorang yang pas dan mencari seseorang yang untuk dijadikan pasangan di bulan November tahun 2020 dan untuk hubungan asmara seorang aris di bulan November di sini menggambarkan di dalam dua kategori yaitu di dalam kategori yang pertama adalah seseorang yang single ia akan mencoba membuka hati dan mencoba dengan orang yang baru serta mencari orang di dalam kategori hubungan asmara dan menjadikan seseorang tersebut pasangan serta memiliki komitmen terhadap diri sendiri untuk menjalani hubungan yang lebih serius jika mendapatkan pasangan dan untuk kategori Aris yang berpasangan di sini menggambarkan seorang Aris yang berpasangan akan memiliki komitmen menjalani hidup bersama-sama pasangan dan menjalani roda kehidupan di mana di sini menjalani keseharian di dalam kategori keuangan, karir, dan asmaranya di bulan November tahun 2020, yang tujuannya adalah mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan di dalam hubungan asmara di bulan November tahun 2020.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 komitmen untuk mendapatkan pasangan dan menjalani hubungan yang lebih serius bersama pasangan di mana seorang Aris mendapatkan dukungan dari orang tua Aris sendiri dan orang tua pasangan Aris sendiri dan di sini juga bisa dikategorikan dari orang-orang yang terlebih dahulu bahagia di dalam kategori asmara dan memberikan masukan yang positif kepada seorang Aris agar membangun hubungan asmara yang lebih bagus lagi di bulan November tahun 2020 dan jika kartu di justice kita gabungkan dengan hubungan asmara Aris di sini menggambarkan Seorang aris akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen di bulan November, di mana di sini menyebabkan seorang orang tua aris, seorang orang terdekat aris, orang yang sudah mendapatkan kebahagiaan terlebih dahulu, mendukung dan mensupport aris dalam kategori hubungan asmara yang lebih positif dan yang lebih harmonis. Dan di sini bisa kita lihat angka keberuntungan seorang aris di bulan November tahun 2020, yang pertama berada di angka 8, yang kedua 87, 76.